Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan kami di sini di al Jaya. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami dapat dari klien uh, mereka mereka nyervis ternyata mati. Berantakan seperti ini. Jadi minta bantuan kami di Al-Kalam Jaya untuk merenovasinya atau memperbaikinya kembali. Uh, ini tuh skrup-skrupnya teman-teman. Oke, okay. ini adalah tang amper ya. Seperti itu. Uh. Oke, okay. ini tang amper yang sudah kami ulas sebagai contoh. Sebagai contoh, apabila ada bagian-bagian uh, yang kami tidak paham atau tidak mengerti, oke. Okay kurang lebih dalamannya seperti itu kalau kami lihat uh, semuanya uh, oke okay. kecuali yang tombol selektornya itu oke okay. tombol selektornya itu nggak begitu apa luas lah begitu sepertinya ada yang kurang oke okay, kami buka dulu ini teman teman ada yang hangus dada ada yang lepas sekrupnya kami buka satu persatu ini teman-teman harus hati-hati Oke okay. hanya satu PCB ya dan kabel ketang ampernya itu uh, lepas kita akan solder nanti ya pelan-pelan Oke okay. nyangkut bagian bawahnya platnya oke okay, teman-teman ya itu adalah plat selektor ya, seperti itu oke untuk mika transparannya kami lem dulu ya menggunakan lem G atau lem korea katanya orang sini teman teman ya lem belan belan dan hati hati yang penting pas. oke perlu kami ingatkan untuk pelat selektornya teman teman uh, bisa lihat seperti ini, kurang lebih, karena ini tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, lihat di yang lain, seperti itu. Oke, dari kanan, ini IC control buzzer, kemudian lm 358 dan hot atau tombol hotnya. Seperti itu, teman-teman. IC-nya itu sudah di-resin, seperti itu. Oke. Dan itu LCD monochrome sama PCB selektornya dan tidak ada yang rusak. Maksudnya tidak ada yang hangus menurut kami. Tapi kami akan tetap membuka yang contohnya yang uh, bagus ini selain juga untuk ngambil baterainya. Nah, kalau di sini di sebelah ini yang warna kuning uh, tang ampernya ini jepitnya itu baterainya ada apa? di belakang seperti itu sama di belakang cuma ini uh, menggunakan kabel untuk soketnya. Kita buka ya. Kalau yang sebelah tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan plat, jadi lebih praktis menurut saya. Buka dulu, hati-hati. Ada empat ya, satu, O oh, 3 itu, empat dengan yang tutup ininya, tutup baterainya. Tuh, nah, itu ada uh, segelnya masih. Seperti itu Oke okay, pelan-pelan saja Nah uh, Kurang lebih dalamannya seperti ini lebih Sedikit lebih rapi yang ini Tapi mak, baterainya ini pakai kabel Seperti itu Kalau yang sebelah pakai plat Kami tidak akan buka selektornya Karena khawatir uh, berantakan Karena ini uh, apa Sudah bagus seperti itu Nah itu Ada kabel di Tombol hoodnya yang yang lepas dan harus disolder teman-teman. Solder aja pelan-pelan seperti itu. Oke. Okay. Kemudian uh, ini di ini ada di selektornya itu ada bantalan atau peloran. Pelorannya hanya ada satu. Yang satunya yang kami ambilkan dari timah. Ya. Nah ini peloran aslinya ada satu Satunya hilang seperti itu Kami ambilkan dari timah Itu dari timah yang uh, menggumpal Walaupun tidak bulat sempurna Masih bisa dipakai Nah untuk untuk keluasannya Kan ini ada pegasnya itu di dalam itu teman-teman Untuk keluasannya uh, nah, ini Cukup luas ya Walaupun agak tersendat karena memang timahnya nggak bulat seratus ya, seperti itu. Ini kami kasih stempet atau stamplet katanya orang sini agar lebih licin kemudian eh, bantalan pelorannya ini lebih merekat seperti itu kasih aja secukupnya nggak usah terlalu banyak kalau terlalu banyak juga eh, akan eh, kurang lancar seperti itu oke okay, pelan-pelan saja kita tiru itu nah ini bagian ke tang ampernya ya tuh kemungkinan di atas itu ya di kapasitor kalau nggak salah itu di sekitar itu kita solder belan-belan karena memang yang terdekat itu kalau memang salah ya nanti cari jarum lain gitu oke sudah tertata semuanya sudah disoder dalamannya seperti itu teman-teman tidak ada yang kurang Oke, okay, baterainya Oke, okay, kita coba Pasang dulu ya, seperti itu ya, Cek dulu, oh, takutnya ada Yang lepas, seperti itu Oke, okay, pelan-pelan paskan, -pelan, terutama di Selektornya dulu Plat selektornya, pegasnya Dan eh, Bantalan pelorannya Jangan sampai Uh, lepas teman-teman karena ya nanti agak menyusahkan karena ini, ini bagian pemasangan tersulit huh? nah itu geser kan oke okay. pasang seperti itu oke okay, tumpukan ya kemudian plat untuk knopnya itu dimasukkan dulu hati-hati biar nggak geser oke okay, pelan-pelan aja nah, ini mudah patah ini kalau uh, gak hati-hati dipaskan ditempelkan nah dipegang dua begitu ya agak sulit itu memang karena nah ini sudah tekan aja begitu tujuannya eh, pegas ataupun pelornya itu ndak lepas di selektornya oke skrup pelan pelan ya ada empat teman temannya kanan kiri atas bawah yang tengah nanti itu gabung dengan casing belakangnya. Oke okay. ya, sudah cukup kuat. Pastikan rapi tombol selektornya juga dipasang kembali. Itu ya, nah seperti itu. Kita pasang pelan-pelan, kita skrup ya. Skrupnya satu, oh itu belakang tengah itu satu di kanan, dua di kiri, tiga di bawah, e, yang di atas empat ya. Itu jepitnya apa dipasang dulu jepit atasnya Oke okay, baterainya dipasang dulu baterai kotak 9 voltnya teman-teman mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa tidak masalah gitu ya sepertinya ini normal ya jadi hanya kabel kabel putus dan tidak ada baterai seperti itu oke okay, sepertinya normal sepertinya dicoba-coba begini normal kita akan coba ke beberapa komponen seperti itu oke okay, pasang dulu uh, kabelnya kabel klocknya oke okay, itu bunyi teman temannya ya bunyi kurang lebih seperti itu kemudian Uh, ini kami nyoba uh, tang ampere -nya. Ya. Berhasil ya, sukses ya tang ampernya juga berfungsi. Oke. Okay. Bagus. Kemudian eh uh, kami akan coba lagi di ini, di uh, tegangannya ya. Pasang dulu ini penutup belakangnya untuk baterainya. Kita coba ke tegangannya, tegangan DC ya. Tombol hood ini agak susah memang, karena mungkin karena pernah jatuh seperti itu. Kita akan coba ke baterai ya tegangan. Oke, okay, berhasil ya. Alhamdulillah. Oke, okay, teman-teman, demikian uh, pembongkaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat nah, akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.